Halo sobat youtube mari lagi dengan nama Farhal Alvaro Kali ini saya akan bikin vlog yang berbeda Yaitu tentang gym dan pola pembentukan badan. Bagi yang ingin tahu caranya Simak terus video ini Terima kasih Kali ini coba lagi bagian bawah Bagian bawah ini Ini yang sering sekali ditinggalkan oleh orang-orang kali -orang. ini sangat pengaruh sekali untuk mengantar datang kita Kalau kita pakai baju dada cakep sekali. Pengen tahu caranya? Lihat video ini. Untuk latihan dada bagian bawah ini, upayakan dada sedikit busung. Nanti jatuhnya kita angkatan beban, turun perlahan tepat pada tengah-tengah dada. Baiknya bisa cepat yang penting ngepam, turunnya perlahan aja agar terjadi kontraksi ototnya. Kita rasakan, simak videonya. Selanjutnya, untuk latihan dada bawah lagi, kita pakai kabel untuk merapatkan dada bagian bawah. Tonton terus videonya. Terima kasih. Ada bagian penting yang paling menyenangkan untuk kita yang sering orang lihat terhadap percalaan Kalian ingin tahu apa? Yaitu bagian solder, tricep, maupun tricep kita Pakai tangan kita, pada saat kita pakai kacu yaitu nah, sering terlihat Itu salah satu lupa, salah satu dilakukan. Kita tinggalkan Saya ingin tahu caranya, semua Ini adalah gerakan bagian bicep agar bicep kita Contola seperti ini Kalian tahu bicep itu seperti ini Ini bicep yang menonjol di atas itu paysep. Kita perhatikan keratanya Agar bisa membuat bicep Terlalu besar Kalian pengen membentuk lengan bagian sini? Ini namanya triset. logo lengan bagian triset ini saya kasih contoh salah satu gerakannya ya. Cuma videonya. Hai, kelihatan gagah sekali. Ujung itu melewat. ingin tahu, gerakannya, simak videonya. bagian tangannya itu gerakan kecil ya mungkin sering ditinggalkan dan mungkin juga tidak sering dilatih tapi itu sangat berperan penting kalian tahu bagian traps ini pada kita pakai baju kelihatan seperti mengangkat bagian tersebut tunggu videonya guys simak terus ada hal, hal yang penting perlu diperhatikan untuk pemelukkan otot kita satu latihan yang konsisten tidak putus nyambung pola makan yang benar hindari kaldu ataupun santan ataupun lemak berlebih yang ketiga, tidur yang cukup pada saat tidur itulah recovery otot kita terjadi selalu semangat guys jangan mudah putus asa tidak ada proses menghindari hasil Sejak kalian yang berhasil, selalulah konsisten dalam berlatih. Jadikan gym itu sebagai cinta, bukan hobi. Kalau hobi nanti posen, namun kalau cinta, kalian akan selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.